Leo Murphy, Selena, Be. Bener? Iya, Leo Murphy, Selena. Wah. Untung aja, saya tadi tau gak deg degannya apa, Pak? Selena jungler, Pak. Oh, kayak dulu dong. Hah? Kayak dulu? Bukan, gara-gara gue kemarin main Udil. Enggak, kayak dulu pas zamannya kita berdebat kalau Selena belum bisa jadi support. Iya, itu kan pas Selena jadi apa? Awal -awal. match laner. Iya, awal-awal iya, Selena keluar. Yang Selena stunnya masih buset, 5 abad dah. Selena gak 5 abad. Apa? Eee... Uh, dua ini. dua milenial. 4 Wah. <laughs> <laughs> 4 oh. bulan, 4 bulan. 4 bulan, salah <tuk> Dulu matur saya sekolah itu tiga 3 tiga bulan, Hei, masing-masing 4 bulan. gitu. Dan dibahas-bahas. Oke kalau gitu ini adalah game penentuan. Akankah Alterigo ditumbangkan 2-0 atas IvoTL. Saya tahu kan Alterigo ke game ya, ketiga langsung saja kita masuk ke game ya, kedua. Siang-siang makan udang. Let's go, ke land of the... la la la la la la la la langsung diganggu sama versiknya bahkan minion belum keluar udah diganggu begitu saja clover dengan hero nyamannya dia pakai kali ini iya pak dengan kritik kali yang udah dimiliki oleh wanwan oh, pastinya -wan akan jelas. menjadi sebuah keunggulan oh, lagi oh, oh, sementara versik oh, oh, oh. Uh -huh. oh langsung dirusin begitu saja tapi berhasil oh. diamankan dengan selimut medical boy rkt bakal coba dihajar begitu saja ada lele di sana selimut medical terlalu sakit shot. dan ternyata masih ada flicker di saat yang tepat di orang yang tepat dan benar-benar menyelamatkan dirinya sedangkan itu versik mengganggu Pergerakan dari Sorapai, perseplot banget, cepat didapatkan. Versic berasal, sudah apa-apa Sang Pai Macan mengop. Itu... Cepat banget pergerakan dari Versik. Gue bingung ngelihatnya, padahal tadi Esmeralda cuma numpang lewat doang. Tapi langsung dibegal, langsung diselengkat. Hilang, sudah ditarik selendangnya. Gue bukan di arah situ sih yang gue bingung. Yang gue bingung adalah, dia tuh tahu dan dia nungguin. berarti enggak? Dia nungguin. Sedangkan Leo Murphy arah sana bakal mengganggu pergerakan atas seorang Clover. Damage yang diberikan udah cukup mengganggu. Bahkan Ahmad ingat Yuzhong sedikit kesulitan ketika melawan seorang Wanwan. Udil masih mau lebih. lelenya gak berhasil digoreng-goreng dulu di atas. Iya masih bisa digocek. Walaupun tergocek pastinya masih ada Nelius of Flower yang dimiliki oleh Clover. Yang menggunakan warna versi Sesaat lagi akan level 4 pastinya untuk Electro-Punnel udah akan bisa digunakan. Ini dia Versik udah akan langsung masuk dan di bagian tengah dia langsung bertemu dengan Leo Murpi. Leo Murpinya langsung mundur ke arah yang berbeda. Selly Boy bakal coba dikejar ternyata dia menjadi pilihan. Langsung ada final ball kesempatan so Neymar di sana belum recover dan Sorekat masih level 2. Versi berhasil satu gol. Selly Boy di arah belakang sana dia memberikan Terus tinggal berat. Udil, Udil dapat satu poin tambahan, dapat double kill dan pemain di sana masih coba diajar. satu lapshot oh, dan oh, berhasil. Geru gerut banyak untuk tim Alterigo. Selly Boy menjadi kod perbahannya lewat dua orang yang berhasil ditumbangkan dan nah, sekarang turtle menjadi miliki Frost tanpa adanya gangguan, Profesor. Iya, yes, benar ah, banget. Benar-benar bermain dengan agresif dari tim Evos Legends Luminair kali ini. Sudah mengganggu pergerakan dari Thorn Sonong Udil versi. Versik. Lihat ini dia head to head dengan di posisi Was. pertama dan posisi wow. kedua antara kedua belah jungler Sang bayi Macan dan The Miracle Boy. Ya bisa dibilang ini kalau misalkan dari secara head to head apalagi di early gamenya... nya terbilang versik lebih unggul jauh banget dari segi rotasi bahkan yeah. dia belum tumbang sama sekali di game kali ini walaupun kita bisa lihat bahwa tadi baru um, mini team fight lah di arrow top lane mini team fight mini okay. team fight. tapi lagi-lagi impact yang dihasilkan adalah Kelly Boy Bid. agak sedikit minim untuk dari segi farmingnya mini team fight yang dibuka sama versik kalau kalian sadar bukan dibuka yeah. sama timnya dibuka sama versik dan untungnya di cover sama reik <laughs> itu kalau nggak di cover sama reik itu versik bisa mati Asli tapi lihat erikat di begitu saja lemurfi dan stiker oddi oh, kanting wari kenapa boleh. Kan ada Udil. Ada, iya. udil, ada A -a -a. udil. Boleh. Boleh. Cuman satu kesamaan antara Versik dan juga Miracle. Eh sama Sally Boy. Apa? Sama-sama Wonderkid -sama Pak. Sama-sama keajaiban. Udah gitu aja. Bukan keajaiban lagi itu emang anak-anak berbakat. Anak-anak <laughs> terbaik bangsa yang iya. lagi bisa dibilang di umur yang sangat muda bisa memberikan performa luar biasa tapi bisa lempar-lempar kembali bakal kembali lagi? lagi oleh seorang Lover dengan itu flower-nya bahkan di belakang sana Udil Bukan coba untuk bertahan di arah mid lane udah bakal coba dimasukin semanti miss tapi ternyata anti miss masih lebih sabar nggak mau terburu-buru di cover begitu saja wow. cover follow up yang baik bahkan facing dapat di satu poin tambahan untuk Lover bila bahkan coba dikejar begitu saja dapat double kill oh. di arah top no lane ini pecahna untuk tim terigu <susur> 6-0 tanpa apa tapi Ahmad untuk sekarang kita lihat aja, masih bisa digosek oleh anti-base. Bahkan amatnya, naganya, gosong di dalam inner target Evo. What are you doing, Ahmad Maman Abdurrahman? bahkan kali ini terlalu birahi. Boane mendapatkan kill, malah mendapatkan malah petaka di araba tempe. Ya ampun, ya Eh, sakitnya udah digunakan, tapi ternyata damage-nya tidak cukup untuk menumbangkan satu di araba tempe Dan inilah dia tujuh 0 dan turtle selanjutnya bakal di kontes The Seliboy benar-benar ketinggalan dari segi gold-nya lihat 13.000 berbanding 9.000 di menit yang keempat dan Seliboy dan Medical Boy masih coba to farming kita lihat tadi Mandiri Turtle camp Diamanin Versi tanpa ada kontes sama sekali Versi salah satu independen dan bahkan dia memancing keributan di arah top lane melakukan roaming terhadap seorang pai Versi sang bayi macan benar-benar perkasa Seliboy pun bahkan harus mundur ke arah bottom lane minta tolong seorang Ahmad karena di jungle udah gak aman Maman tolong aku di jungle banyak musuhku banyak penyamun, banyak handball langsung dicolong oh. gitu aja. Bisa lompat, ataupun bisa pergi karena yang berbeda. Imperial Justice yang digunakan untuk bisa lari dari area tersebut. Masuknya satu persatu, covernya satu persatu dengan cukup baik. Versi berhasil kena satu buah lele. Tapi gak dipolong oleh seorang udil karena masih ada air. Bang Tato sana menyelamatkan diri dari seorang versi. Iya <SILENCIO> <SILENCIO> Bang Berto. Sementara itu Ahmad berhasil untuk menyedot sedikit dari yang oleh Antimat. Peperangan udah akan langsung mulai pecah aja. Abis Roy dilemparkan gak kena ke arah siapa? Ini pertama kalinya dua game berturut-turut. Altarigo berada di posisi yang gak cukup baik. Berada di pressure yang cukup keras. Bahkan Sally Boy ngambil satu buah. Art of Defery dari orang RKTE dan RKTE pun harus mengeluarkan flickernya kali ini 40. Iya benar sekali. Angelanya harus pergi dari area tersebut tapi untuk sekarang kita lihat Seliboy dari bagian tengah. Mega wow, kill! Wow. Berhasil didapatkan oleh Versing mendadak langsung begitu aja. Sementara Versik, berhasil menangkap seorang uh -huh. Udil tapi Udil mencoba dicaping-caping dan langsung ditumbangkan langsung lumina buat langsung lumina lebih Luminair. Ada RKTE bertahan berhasil menyampaikkan lebih Luminair tapi Seliboy mereka combo masih lebih Niverna, Flashion merchant seorang bayi macet. Tapi disukarkan dengan adanya seorang Seliboy dan Wipe out untuk tim Alter Ego. Ini Wipeout pertama Alter Ego apa gimana ya? Yes, 12-1 tapi kalau <laughs> ngomongin masalah out kayaknya masih kurang yakin. Tapi lihat cover langsung hadir. Dan bisa dibilang ini adalah snack time kita game. pertama tadi adalah kali pertama EVO sukses dengan Digi Feeder sebelumnya Bajan. Gagal dan kalah atas Digi Tron. di MPL Indonesia sebelumnya. Gila Luminer, berhasil ngambil satu buah platform Bahkan versi tershattel, untungnya tershattel oleh seorang Leo Murphy. Dan ini Profesor, Silakan. Iya, ketika kita ngomongin masalah team fight yang baru saja terjadi, blazing duetnya memang bener-bener dipaksa di momen yang tepat, karena dia belum mendapatkan pack yang maksimal. Tapi kalau misalkan tadi ada Minion, mungkin bakal bisa dimaksimalkan. Sayangnya, ketika Sally Boy mencoba untuk mundur ke belakang, jadi ya tungguin tuh sama Luminer. Luminaire udah bareng sama seorang Rex dan yeah. bahkan versi k masih mau lebih aman yang dituju nggak perlu apapun yang terjadi The online persen oh, doang wow. oh, kita bakal selalu naik ultimate kerasukan bangsa atau bakal langsung di sini mau numpang kenal terigu tersisa oh. seorang seli dan mereka lagi akankah ini menjadi kemenangan untuk imam Legends dengan dua kosongnya karena ini adalah pertama kalinya terigu ditumbangkan dua kosong penuh wah wow, ini gimana yang lihat ya ini benar-benar permainan ditekan habis-habisan ini ini Valing Star hanya akan mengantarkan Baing nyawanya bayang atas mula berhasil ditumpang satu yeah. persatu Udil memberikan damage tapi Udil dihissabalnya damage ada di sana versi terlalu offside dan bahkan Luminernya sorry maksudnya Luminernya terlalu offside di sana ya Profesor. Ampun. ya entah kenapa tadi tiba-tiba kalau misalkan kita ngomongin masalah Ahmad yang sudah datang dengan Furious Dive-nya itu menjadi satu titik dimana efek knock-up Airborne jadi tidak bisa dindari lagi dari seorang luminer. tapi ini EVOS saja sudah men-zoning out dengan satu luar biasa sa mereka benar-benar bermain dengan draft yang bebas yang luas yang mereka tidak apa ya tidak bisa diekspektasikan gameplay-nya seperti apa. Muncul lagi Angela. Angelanya bisa masuk ke siapa aja. Kalau misalkan mau main area of effect, dia bisa masuk ke arah Luminer, dia bisa masuk ke arah anti karena keduanya adalah damage dealer dalam bentuk magical. Keduanya memiliki sustainability, lihat juga dari anti nya dia akan menuju ke arah Wintertron yang membuat dia makin sulit untuk ditumbangkan. Bahkan pahenya juga bakal coba dikandungkan oleh seorang versi. versi. Pada belakang-belakang oh. dimakan begitu saja. Gak peduli apapun yang terjadi. Bahkan tadi tiba-tiba ada Udil harusnya tapi nggak jadi. Karena terlalu riskan ketika ditumbangi Lumine. Seorang Leo Murphy harus mundur. Demasi terlalu besar. Execute is real. Tapi ternyata di sisi lain. Ada demasi yang dimakan oleh seorang Leo Murphy. Amat mau paket Begitu saja. Crossbow tegar seorang Celi. Badi klub memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan Udil gak sepapun. Oh. Forgotten that Don't wipe out of oh. oh. Oh ini bencana. Ini pertama kalinya. Alter Ego terwipe. oleh tim Evos oh Legends. Dua kali berturut-turut. Dan bahkan kali ini lihat dari segi minionnya. Di menit yang ke-8. Sudah mulai disoning out semua. Bottom lane mungkin bakal didapatkan. Dan bakal dipaksa. inilah mm. sakit banget damage-nya. Dan oh ini dia Benedetta ini. Ya. Cuma satu-satunya Benedetta. Jangglar yang benar-benar efektif. Dari semua yang dipakai oleh tim-tim MPL. Dan lihat. Naivah nya ke arah belakang. Dan dia selalu mengkating Ingat. Dia gak peduli apapun terjadi, yep. mau di base, di dalam base, apapun yang terjadi, kalau bisa, depan congornya dia ada musuh, disikat. <laughs> <laughs> disikat <laughs> oleh versi Tadi ayo, bagaimana, damage berlapis yang dilakukan oleh Ivoz sini luar biasa loh. Dari samping, yes. dari belakang, dikejar mau lari masuk ke dalam base. Mendadak versik udah jadi abang-abangan portal. Ia menghadang player dari Alter Ego untuk gagal masuk ke dalam best taret ya. Yes, yes yes yes dan bahkan ini lordnya sepertinya bakal coba bebas. Celebrity Miracle Boy menuju ke arah RKT di pasar dengan flash shot-nya. Terus begitu saja. Satu udah dia makan. Udah ada source skill yang hilang dari seorang Luminai. Aman menuju ke arah belakang. Luminar enggak punya Imperial Justice lagi dan bakal lihat Versikenya udah ngumpet di sana blending didapatkan kah Amat harus tumbang Ada satu back crossbow out -te. dan bakal glish free didapatkan oleh seorang Sangby macan Udah di belakang tersorang diri. Aston didapatkan tiga orang tersisa. <tuh -tuh. Ultimate dan juga Clover harus bertahan dari Sally Boy dan juga Leo Murphy. Iya ini dua orang dari apa, Alter Ego memiliki damage yang dikit banget loh kita lihat. Antara Cloud dan Selena nya. Ini untuk Selena digertak aja mungkin udah bakal pulang langsung ke arah best turret nya. Gimana Woi! Gitu. <tuh> Sini lo, gue jadiin pecel, lele lah gimana lo tuh. Gimana? Kan? Kalau Sally Boy dikeretak sama Evos eh, Itu gini? Lele, Lele, Lele. Oh, lele. Oke benar beda-beda. Kalau Sally Boy gimana? Sally <laughs> Boy, sini dong. Kan lucu dia gemas. Iya <laughs> yeah, beda. Kalau Leo Murphy dikituin. <laughs> iya. <laughs> Goreng. Goreng, goreng-goreng -goreng. -goreng. -goreng dulu gak sih? Kalau Persik, sini dong. Sini dong. Sini, sini dong. Masih bayi. Masih bayi, Pak. Sini, tanya. Amar. Ini keluar umar. roar. Oke, okay. bayi macan gimana suaranya guys? Roar. roar. Yeah. Pelan banget. Kalau yang gede gimana guys? Roar. Beda, benar-benar. Pintar ya paduan suara gue emang. Oh iya oh, kan? jelas. <laughs> okay. Suara paduan kita gitu, mah Iya yes, benar, -benar, <laughs> benar, -benar <laughs> banget. Tapi Lumina di depan sana. Erika Tenggak balik kenal Lele lagi. Tapi Sally <laughs> Body and Michael Boy gak boleh tertangkap oleh seorang Lumina. Ya. ingat Sally Boy gak akan glorify. Anti-Made sudah bakal coba datang. Ter Reset kembali. Masih coba dihajar begitu saja. Terlihat ada seorang Leo Murphy. Leo Murphy tertangkap. Jangan sampai... Sally Astaga Boy ilang. gak ada pestak. Staknya hilang. Target saya hilang Dan lu Terkena lele Ada Pai di depan sana Top turret dari seorang Evo saja sudah hilang Bahkan Pai yang bakal coba dimakan terlebih dahulu Ada crossbow of tank di sana Pai bakal menjadi pilihan Dan lihat Crossbow of tank yang belum dikeluarin Masih ada satu bowie tercracker Dan lihat Baru crossbow of tank dari seorang api Dua hilang Saya Boy Dan juga Pai. Bakal Leo Murphy bakal dikejar Mau kemana? Agak bisa pula Mau nyari koya Di belakang saja Persib bakal coba untuk mengkati. lihat basicnya Satu kali hasaran. Numpangin Leo morbi, Leo morbi pun juga harus tumpang di arah top lane terlihat dari bagaimana cara versiknya sangat haus akan killnya dia okay. jalan di sebelah okay, Papu, kanannya oke Pak lihat para super minion sudah mulai masuk ke arah base oh dari tim no. alter okay. apakah ini okay. akan menjadi kekalahan pertama untuk alter ego <tuk> <tuk> <Tau>, sombong <tuk> udah masuk ke base keras mau penting udah dikeluarkan ada base wow. disana waipal Evo's Legend mengaut alter ego ditumbangkan 2-0 ini bencana <tuk> balisar melompat ke bagian depan dan no aja way. akan mengantarkan jawabannya. 2-0 EVOS Legend. Oh. EVOS Legends membungkam sang pemuncak klasmen dengan skor 2-0. Altrigo <laughs> harus bertekuk lutut dan lihat senyuman dan